dan jangan salah ini adalah limited edition dan kurang lebih cuma diproduksi 100 piece jadi nggak banyak Hello everyone welcome back on my watch youtube channel still with me Theo hmm kali ini masih di review lagi gue akan review salah satu brand micro brand tepatnya yang penggemarnya udah banyak banget dan yang akan gue review kali ini adalah New Arrival dan juga limited edition apa itu? tunggu aja ya tonton video ini sampai habis dan perhatiin karena di kali ini gue akan ada sesuatu lagi buat kalian ya di video kali ini akan ada sesuatu lagi buat kalian so stay tuned nah tadi gue udah sebut kan gue di video kali ini gue akan ngebahas micro brand Mungkin micro brand kesayangan, atau mungkin udah banyak penggemarnya, ya. Oke, okay, langsung aja. Nah, udah bisa bacakan ini, apa Oke, okay. ini dari Line Spinnaker. Nah, tapi yang ap apa yang akan gue bahas di sini ternyata ini masih dari Family TC. Tapi TC apa? Oke, okay. ntar ya, langsung gue buka. Hmm, boxnya keren, tada. Nah, kalian udah bisa sendiri lihat sendiri, kan? Di sini ada additional rubber strap, terus di sini ada spring bar removal buat ganti strapnya, dan di sini juga ada buku ya manual book, sama kartu warranty card dari Spineker. gila, nggak kaleng-kaleng nih yang kalian ini. Langsung gue buka aja. Uh, nice! Oke buat kalian yang udah nunggu-nunggu ya Ini adalah Spinnaker sp 591 11TC Millimetry GMT Nah buat kalian yang udah nunggu GMT-GMT nah ini gue rasa kalian pasti suka Nah yang kita tahu kan selama ini Spinnaker menggunakan movement dari NH35 dari Seiko ya Terus beberapa di antaranya ada juga yang dari Miota Citizen Terus TC Bronze itu juga menggunakan Swiss Celita Movement ya Nah kali ini dia menggunakan movement ETA 2893-2 Strip Swiss Automatic Dual Time with Date and GMT Nah, kalau dialnya ini kebetulan yang midnight black ya. Nah, di sini fiturnya selain ada jarum GMT yang warnanya merah, ini di sini juga ada date dengan cyclop di kacanya ya. Terus, case diameternya ini lumayan. Kalau diameternya sih sebetulnya mungkin nggak terlalu gede ya, di kurang lebih 44 mm. Laktulaknya Luck lumayan, di 52,5 mm tapi untuk ketebalannya ini lumayan ya kurang lebih di 16,4 mm ya. dan untuk lock width nya sendiri yang suka ganti-ganti strap selain tadi udah ada strap bawaannya itu kurang lebih di 22 mm dan biasanya spinnaker terakhir itu water pressure nya kan antara ada yang 150, 180, 200, dan 300 nah kali ini water resistance nya dia 1000 meter untuk glass materialnya sendiri ini sapphire crystal tapi dengan case segini dengan ukuran seperti itu karena dia berbahan stainless steel dan bukan titanium jadi selain orang yang menggemari jam-jam berat mungkin ini kurang cocok buat kalian ya karena gue megang begini ini rasanya juga udah lumayan berat sih karena ini tebel banget dan untuk casebacknya sendiri modelnya screw case back dan jangan salah ini adalah limited edition dan kurang lebih cuma diproduksi 100 piece Jadi nggak banyak Dan untuk lumenya sendiri dia udah menggunakan super luminova yang lumayan terang banget Jadi yang nyala selain di rotating bezelnya ini Di inner ring 24 hournya ini sama markernya dan untuk hands-nya sendiri khusus untuk hands GMT, second hands, minute hands, sama hour hands-nya itu warnanya juga berbeda. Jadi kurang lebih warnanya green sama blue ya. Dan untuk crown-nya ini juga udah ada logo Spinnaker yang baru ya modelnya z -N. Dan untuk di backcase nya selain screw case back dia juga udah ada grafir Spinnaker 1000 nah ini menandakan dia punya water pressure atau water resistance 1000 meter. nah di sini di crushnya sendiri ini juga punya extend buat divingnya ya di sini. jadi tinggal di push aja terus ditarik. nah buat kalian yang udah nungguin ini, barangkali udah ada yang nungguin ini kita udah ready ya. dan untuk harganya untuk di kelas ini lumayan ya sebetulnya masih worth it sih dengan spek yang tadi gue sebut ya movementnya udah pakai eta terus untuk lumi nya juga udah pakai super luminova terus untuk rotating bezel nya ini kelihatannya kayak keramik sih ya tapi sebetulnya dia bukan keramik tapi sapphire glass ya sayangnya yang menurut gue sih yang disayangkan cuma satu bukan berkat speknya tapi Buat gue ini terlalu gede ya. Mungkin buat kalian penggemar jam berat dan jam tebel kalian boleh happy denger ini. Tapi kalau buat gue waduh ini kurang ergonomis banget. Gue bakal capek nih makanya Kecuali mungkin braceletnya akan gue pindah ke rubber mungkin supaya agak lebih ringan ya. Beratnya sih mantep ya. Solid banget feel-nya solid banget tetap ergonomis rasanya plek cuman karena ini full stainless steel dan stable ini uh, heavy bener benar berat tapi ini keren kalau lo nanya ini keren-keren dan patut ditungguin iya yeah. benar patut ditungguin patut dibeli iya yeah, sih tapi gue ingetin ya untuk kelas spinnaker yang biasanya di range 2 sampai 5 atau enggak 2 sampai 6 koma ya selama ini paling mahal yang ini kalian harus nge, e, ngerogoh kocek lebih dalam lagi ya kurang lebih ini range nya masih di bel, e, udah di belasan ya. Tapi wajar sih dengan spek yang gue bilang tadi dia movement nya pake ETA 2893 strip 2 Swiss Automatic Dual Time with Date and GMT hands ya jadi ini modelnya GMT. Mungkin ada beberapa dari kalian yang bilang ah micro brand kok segitu harganya Tapi kalau gue ngeliat dari speknya sih spesifikasinya oke dan ini belum terlalu mahal harusnya ya Untuk spesifikasi seperti ini karena ini kalau duda di merek brand-brand yang gede kayak merek sebelah yang sama-sama S nya juga Mungkin bisa lebih ya Oh ya buat yang kalian nggak ngerti masih belum mengenal GMT Harusnya sih kalian udah tahu ya GMT itu apa GMT itu sebetulnya Greenwich Mean Time ya Jadi jam ini biasa digunakan buat melihat dual time juga ya Jadi misalkan ini waktu utamanya Nah jarum yang merah ini bisa buat uh, ngecek waktu di negara lain juga Terus bisa jadi penunjuk AM PM ya Terus biasanya kan ada jarum GMT yang ngikutin uh, jarum jam di jam utamanya ya contohnya kayak gini nah sih dia ikut muter tapi GMT yang ini juga bisa di setting secara independen juga jadi let's say ini sekarang gue mau di jam 10 untuk di jam utamanya terus GMT nya mau di jam berapa ini kita bisa atur manual juga ya nah di di inner ring ini ring dialnya ini ada 24 hour ya 24 hour ini nunjukin uh, jam berapa yang kalian mau tunjuk uh, di jarum di MT-nya ini ya kalau 14, 16 pasti udah tahu itu di PM ya kalau AM pasti yang di sebelah sini 2, 4, 6 nah terserah kalian let's say ini jam 10 malam GMT nya mau gue setting sama ya di 22. Nah, kayak gini kurang lebih posisinya. Atau mungkin di negara lain lagi jam 12, ya tinggal setting aja di sini. Misalkan jam 12 malam. Atau jam 2 pagi. Nah, bisa di sini. Jadi ini bisa di setting independen tapi bisa juga di setting ngikutin uh, waktu utama ya. Jadi untuk e, memperlihatkan AM sama PM-nya. Tapi karena di sini ada date, gue rasa udah nggak terlalu pusing sih buat nyari AM PM-nya. Jadi kurang lebih gunanya seperti itu ya. Simpel tapi menarik sih. Oke, okay, gimana tadi yang barusan gue bahas? Keren kan? Nah, yang mau berburu langsung aja ya. Terus tadi kan gue suruh stay tune dulu tonton video ini sampai habis karena gue ada sesuatu Nah kali ini gue akan kasih kalian Giveaway AGAIN Coba keren kan Giveaway again Nah kali ini yang bakal gue kasih adalah Casio G-Shock GA2000WM1AJF Nah keren kalau kalian udah tahu kode AJF pasti tahu dong Nah caranya seperti biasa Persyaratan utama tetap subscribe, like, comment Terus yang pasti jangan lupa punya ID Instagram atau IG ya Karena nanti pemenangnya pasti akan kita umumin lewat DM juga um, Tapi kali ini Gue pengen kalian nulis di komen ya Kenapa lu pengen banget menangin giveaway kali ini ya Komen yang paling unik mungkin bakal gue pilih sih Buat jadi pemenangnya ya So semoga beruntung nanti pengumuman pemenangnya Kalian bisa lihat di describe ya Di kolom describe kalian bisa lihat jawabannya terakhir akan Gua terima di tanggal situ Dan pemenangnya pasti biasanya paling lambat sehari setelah itu. Ya. Oke. Okay? Gua undur diri dulu. See you on the next video. Bye.